Sewangela, ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi lor di channel Agus Vlog Jawa Kediri. Mudah-mudahan jala-jala semuanya diparingi kesehatan, diparingi rezeki lancar, diparingi panjang umur, lahir dan batin, amin ya robbal alamin. Video kali ini saya mau jalan-jalan ke Wesan, ke daerah Pulau berarti Pulau Nan daerah luweh Saya mau melihat apa ya namanya warung, warung atau bakul jajanan tradisional. Ya, konon katanya di sini banyak pengunjungnya gitu loh lor. Lalu saya belum pernah tahu belum pernah ke sini saya dari dulu Nah saya penasaran banyak yang ingin tahu lah biar dulu dulu yang belum tahu jadi ikut tahu gitu loh lor. ini lor. oh iya bener lah oh iya masa iki? Lah, kok salah jalan kayaknya Hai, hai, hai, hai, hai, tradisional dah, hai, salah ini hai, <laughs> salah, ini namanya bukan pasar tradisional, hai, hai, hai, hai, ini, saya kan pernah hai, hai, hai, nggak apa-apa kadang terlanjur ternyampir ya, ya, ya, ya, ya. antas luar warung-warung pak nongkrong para kleser giler, masya Allah, itu itu pedang itu itu Hmm. Eh, suaranya lumayan enak <laughs> Suaranya, okay, nah, suaranya enak. <San> Aku pernah reneh, nah ya. rombongan di tempat nyabrang kendaraan motor sepeda. Oke, anak dua motor mau nyabrang ke sini. Ganteng, siapa ini? Lor. Ada perawatnya, lah teringat Naik perahu di mutiara, galek, terenggalek, tapi kalau nanti pindahkan, tidak karaoke, anak. datang ke Wono ae. Kopi suara enak punang nang nang Mesti, Kak ya tak tahu itu. Yang Oh, hebat, Kang, gak bawa tanaman apa, ya? Gue ya, teleponnya poinnya di YouTube. Bawa tanaman apa, udah paling Hahaha, hahaha. Kan Mbak Sorane jangan. Bisa meresapi tenanan. Naik ke Malaysia nang. Hmm. Hey. Hmm. Oke, okay, monggo. Ya udah ya Lur, kalau gitu. Maksudah. Saya mau pamitan dulu ya. Ini udah siang. Ya. Entar lagi istirahat. Makan siang. Es pokoknya separane ya lo nih mau mau video ku terlalu singkat singkat terus bahasa ku bahasa jowo gak pasti paham bercampur bahasa Indonesia ya yes, separane semoga ya yang semoga ngerti ya guys aku jangan belok video nih darah popo pokoknya aku pengen ngarui lah. ikat berantas lah. aku manggul isanya Rono. iya e, tempat karaoke. yo pengen ngarui. itu dia warung menyediakan. warung. sound system pada. liwat kali lah, terkenal kan warung liwat kali sanding berantas lah. lumayan e, lah enak. ekono ada tuh ekono naik karaoke naik barang. kebanyakan itu tiap warung mesti naik sound yang tinggi karaoke lah. sama teman-teman. Jujur enak pengen mangan iwak apa karaoke oke ya monggo. Okay. Tapi skill suara. semonggo kan enggak ada so, Ya yes, monggo. ya enggak kan bayar ya. Pertanyaan ya enak sonean. Biasa ngono ya lur. Aku tak pamitan dulu. Semoga sukses beraninya semua akeh. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lur. Dadah lur.